Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Babang Ustrimno Kali ini masih tetap setia Belajar bersama berbagi ilmu sederhana Semoga bermanfaat Pada kesempatan kali ini Akan mengajak untuk Sinau bahasa Jawa Para masastro bab Sini Sing tembung Yaitu yang terangkum dalam pelajaran bahasa Jawa Mari kita ikuti bersama-sama jenisin tembung. Para masastra yaitu ilmu kang bebekan penulisan aksoro wando serta tataning tembung lan ukhoro ing posojo. Dalam bahasa Indonesia, para masastra adalah Ilmu yang mempelajari tentang penulisan ejaan Aksara atau bacaan Serta tata bahasa dan kalimat dalam bahasa Jawa Jinising tembung Macam-macam kata Miturut ahli tata bahasa tradisional Espatmo Sukoco dalam buku Paramusastro Jawa sing tembung kaperang ana 10 warna. Jadi eh, banyaknya kata ada 10. Yang pertama tembung aran atau kata benda, yang kedua tembung krio atau kata kerja, yang ketiga tembung sesulih atau kata ganti, 4. Tembung bilangan atau kata bilangan 5. Tembung kahanan atau kata sifat 6. Tembung keterangan atau kata keterangan 7. Tembung panguh atau kata seru 8. Tembung panilah atau kata sandang 9. Tembung panggandeng atau kata sambung yang 10. Tembung ancer ancar atau kata depan Inilah 10 tembung menurut Patmo Sasaja tadi dalam para mawasastra. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi para mawasastra jenising tembung. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.